Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel Tukang Tambal Ban Oke di video kali ini kita akan membahas Produk atau oli asli union ya Kemarin kan kita sudah membahas dan mengenali Ciri-ciri oli asli yang mahluk. Nah sekarang kita akan membahas ciri-ciri asli oli unioil ya nah, dari kemasannya kita lihat di sini rapi dan oli union ini kalau yang asli harganya sekarang di atas 40 ribu dan kalau oli Union yang KW dia harga berkisar di bawah Rp40.000 ya dan dikalig di oli Union ini kita mengenali mengenalinya dari kemasan kita tidak tahu kalau kita tidak sangat jeli memilihnya ya. Paling pun, kalaupun kita ingin tahu kita harus buka isi olinya kalau oli KW yang di dalam isinya tidak kekuningan melainkan warnanya kuning keputihan alias cerah ya dan kalau oli yang asli isi dalamnya sudah pasti kuning ya Dan kita tidak akan memperpanjang waktu lagi ya. Cara mengenali oli-union yang asli itu sangat gampang Dan yang palsu pun sangat gampang Begini caranya teman-teman Ini cara mengetahuinya asli atau tidak Cukup dari sini saja ya Nah ini sambungan ini Sambungan ini sangat rapi. Untuk kuku saja tidak menyangkut ini ha. Lewat. Tapi kalau oli union yang KW, ya. Sambungan ini, teman-teman. Ini. Sambungan ini dia lebih tinggi daripada yang sebelahnya. Ya. Dia sambungannya terlihat timbul. Sangat terlihat. Beda sangat beda dengan ini. Dan Apabila kita tarik kuku kita, kita lewatkan begini. Dia pasti terasa nyangkut, nyangkut tinggi banget, sekitar kurang lebih uh, seperti apa ya. Pokoknya nyangkut lah ya. Kalau hmm. ini kan tidak nyangkut nih, tuh itu perbedaannya. Dan satu lagi ya perbedaannya ya harga. Hmm. Kalau kita lihat dari secara sisi kemasan sama yang KW itu tidak ada bedanya, ya. Hanya di sini saja bedanya dan isi dalam. Karena kita kalau beli oli nggak mungkin dong kita bukai isi dalamnya kita lihat seperti apa ya kan. Cukup kita kenali ciri-ciri kemasannya saja. Hmm. Ya kurang lebih seperti ini dia. Timbulnya sambungan ini kurang lebih tebalnya seperti ini. Nah dia tarik ini pasti nyangkut. Nah, beda dengan ini. Nah, mulus dia kan, mulus. Kalau yang KW ini pasti kasar nih. Nih. Paham ya teman-teman ya. Oke okay, sekian video dari saya semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh